Onti sini, Bisa, bisa, action oke. Halo semuanya, kali ini kita uh, akan syuting lagi hari ketiga, scene terakhir ya, satu scene lagi di mana ini. Ini kita lagi ada di garment untuk pengambilan scene yang scene lima. kendala cuaca yaitu hujan. Hujan. Kemarin hujan jadi kita uh, estimasi uh, meminimalisir biar tetap kontinuiti kita ambil hari Rabu. Dan sekarang sudah lumayan ya tidak becek. belum selesai ada kendala di sound tapi mantap gimana uh, aktor gimana pesannya alhamdulillah panas, Eka, panas. Eka. <laughs> capek pasti pasti seru ga seru banget. Bye.